Hai hai hai Semakin menyempitnya habitat satwa di India Menyebabkan hewan-hewan tersebut melakukan serangan terhadap manusia Bahkan setiap harinya seekor gajah atau harimau membunuh satu manusia Karena merasa terancam Berdasarkan laporan sekitar 1.144 orang telah tewas Karena diserang binatang buas Dalam kurun waktu yang sama 345 ekor harimau Dan 84 gajah juga tewas Karena terlibat pergumulan dengan manusia Kebanyakan hewan-hewan itu mati oleh para pemburu yang mengincar bagian tubuh tertentu seperti gading pada gajah. Perambahan manusia ke wilayah hewan menyebabkan kematian itu. Oleh karena itu kami ingin menggalang kampanye kesadaran agar bisa meminimalkan korban, kata salah satu warga. Perang antara manusia dan hewan masih terus terjadi hingga sekarang. Bahkan pernah ada suatu kejadian di mana kawanan gajah liar yang mengamuk melakukan penyerangan berjam-jam hingga menyebabkan lima orang tewas serta kendaraan dan rumah ikut hancur di Bengal Barat Ketegangan serupa juga meningkat di beberapa tempat di seluruh negara Gajah yang mengamuk di negara bagian Tamil Nadu Selatan itu menginjak injak empat orang hingga tewas di mana salah satunya adalah Bocah berusia 12 tahun Ada juga kasus gajah yang menyerang manusia saat sedang mengendarai sepeda motor Seperti diketahui India merupakan rumah bagi 30.000 gajah dan 2.226 harimau liar. Keduanya merupakan spesies yang terancam punah di India, sementara habitat mereka terus tergerus oleh berbagai pembangunan yang dilakukan manusia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain di India, warga di Dusun Sukamaju, Kelurahan Pugu, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Bengkulu, juga dibikin resah akibat seringnya harimau Sumatera masuk ke permukiman. Harimau sempat memakan beberapa ekor kambing dan juga anjing peliharaan warga. Bahkan dikabarkan harimau juga sempat tidur di bawah pondok tempat masyarakat berkebun. Warga resah harimau sering masuk ke kampung, anjing dan kambing yang dimakannya, kata salah satu warga. Warga akhirnya tidak menggembalakan hewan ternak seperti sapi dan kambing karena takut menjadi mangsa harimau. Hewan ternak tidak dipadangkan secara lepas takut dimangsa, tambah salah satu warga. Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi Bengkulu menyebutkan pihaknya telah memantau aktivitas harimau tersebut. Selain itu, dia menyebutkan harimau turun ke permukiman karena kurangnya pakan di dalam hutan. Oleh karena itu, menurut Kepala BKSDA Provinsi Bengkulu, Aktivitas olahraga berburu babi yang menjangkau masuk ke wilayah hutan lindung harus segera dihentikan. Kami melarang olahraga berburu babi dilakukan di kawasan hutan lindung. Kawasan itu merupakan sumber pakan harimau seperti babi dan rusa, ujar Kepala BKSDA Provinsi Bengkulu. Sejauh ini BKSDA mendeteksi terdapat beberapa wilayah di Bengkulu yang kerap bersinggungan antara harimau dan manusia. Tanpa keberadaan harimau Sumatera, Oksigen di bumi akan berkurang dengan drastis. Ini karena mereka adalah penjaga ekosistem hutan hujan yang ada di Sumatera yang menyuplai 30% oksigen bumi. Jika mereka tidak ada, ekosistem hutan menjadi tidak seimbang. Selain itu, manusia tidak akan ragu untuk menebang pohon di sana karena tidak ada lagi predator yang menakuti mereka. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian,